Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan channel Muslim Huti Lifestyle MLS Official Pada kesempatan kali ini Kita akan coba membahas tentang 6 syarat Sukses program MLS Kenapa Mesti ada syarat Kita tahu bahwa syarat adalah Sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan tapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu contohnya seperti dalam ibadah kita menutup aurat itu merupakan syarat sah sholat apabila tidak menutup aurat maka tidak sah sholatnya jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi agar Sukses dalam menjalankan program MLS Nah syarat yang pertama itu adalah Memiliki keyakinan, niat, dan alasan kuat untuk sehat dan sembuh Garis pertama yaitu tentang masalah keyakinan Yang bulat tidak setengah-setengah dalam menjalani program MLS Jadi keyakinannya penuh sehingga dalam menjalankannya tidak ada keraguan Penuh dengan keyakinan Yang kedua niat berarti Keinginan dalam hati Untuk melakukan suatu tindakan Dalam menjalankan program MHLS Yang ketiga kita harus punya alasan kuat Yaitu dasar untuk melakukan sesuatu Yaitu terutama adalah Alasan kuatnya untuk diri kita Agar kita sehat dan sembuh dan juga libatkan keluarga agar kita bisa menjadi semangat pemotivasi Agar kita benar-benar dalam menjalankan program MLS penuh dengan kesungguhan Kita ingin setelah kita sehat dan sembuh kita produktif dan bermanfaat Dua, memiliki pikiran terbuka dan berkembang Poin ini yang kita ingin coba garis bawahi adalah Terbuka dan menerima kebenaran dari manapun sumbernya Selama itu logis dan terbukti Kedua, bahwa kita pahami ilmu pengetahuan itu selalu berkembang Tidak statis, artinya dinamis Kita harus siap menerima berbagai perkembangan ilmu pengetahuan selalu kritis, dan selalu kita menggunakan akal logika kita. Yang ketiga, siap untuk belajar dan berkomunikasi secara terbuka, agar suasana kita bisa dialogis, tidak monologis. Itu penting bagaimana kita memiliki pikiran yang terbuka dan berkembang. Yang ketiga, memiliki perbekalan yang lengkap dan siap men mentaati protokol MHLS Kenapa? Karena sakit itu butuh proses, sembuh pun butuh proses Dibutuhkan perbekal yang lengkap untuk mengantisipasi berbagai kejadian dalam prosesnya di tubuh kita dalam upaya menuju sembuh dan sehat perbekalan ini bisa dalam kategori yang wajib dan yang opsional ini dibutuhkan dalam menjalani program MLS yang kedua kita juga harus selalu taat terhadap protokol MLS mulai dari fase pengobatan yaitu, selama satu bulan, kedua adalah fase penyembuhan selama dua bulan, dan yang ketiga, fase perawatan kesehatan. Berbagai fase ini ada protokolnya, dan kita ikuti, dan kita wajib mentaatinya sehingga program MLS ini bisa sukses dalam menjalaninya. Yang keempat itu adalah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi kesehatan. Yaitu terutama pada saat kita sebelum menjalani program MLS, ada bukti lab. Artinya kita menjalani bukti lab. Menjalani bagaimana agar tubuh kita dicek laboratoriumnya. Baik sebelum program dan sesudah program untuk mengetahui perkembangan dari kesehatan tubuh kita dan dalam prosesnya kita juga membutuhkan kayak cek tensi HB gcu monitoring tubuh cek suhu dan yang lain-lain dalam upaya kita memonitoring prosesnya apakah baik atau tidak juga ketonnya kita cek apakah Memenuhi syarat atau tidak On the track atau tidak Kalau tidak on the track berarti ada yang perlu diluruskan Supaya menuju track yang benar Menuju rel yang benar Sehingga proses perjalanan ini bisa kita evaluasi Bisa juga kita tingkatkan Yang kelima yaitu komitmen menjaga ketosis apa itu? Bagaimana ditandai dengan GDP kita, gula darah puasa kita, yaitu di bawah 80 mg per desiliter. Dan keton kita, yaitu di atas 0,5 mmol per liter. Atau GKI kita, atau Glukos keton indeks kita, itu di bawah angka 9. Dan kita harus pahami bahwa Gula darah puasa, kadar gula darah puasa kita, kadar keton kita itu sangat dipengaruhi oleh 6 pilar MHLS Mulai dari detoksifikasinya, mulai dari puasanya, mulai juga dari aktif bergerak belahraganya, manajemen stresnya, pola makannya yaitu e, halalantoiban maupun kualitas tidurnya Apabila 6 pilar ini berjalan dengan baik, optimal, maka GKI kita akan baik. GKI kita akan bagus. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita mulai berpuasa dan menjaga pola makan kita. Kalau sudah e, puasa, tentunya tidak ada asupan di tubuh kita, maka tubuh kita akan mencari sumber energi yang lain yaitu body fat kita lemak tubuh kita dan untuk menjaga agar keton kita bagus maka tubuh kita dimasupi yaitu protein hewan dari enam syarat sukses program MHLs tiba pada bahasan yang terakhir yaitu yang keenam komitmen menerapkan enam pilar MHLs yang sering kita bahas nanti coba kita buka di video kita yaitu tentang masalah protokol kesehatan dalam komitmen menerapkan 6 pilar ini kita jalankan secara disiplin dan konsisten jadi jangan sampai kita tidak menjalankan secara disiplin dan konsisten kalau kita tidak menjalankan secara disiplin dan konsisten Tentu akan mempengaruhi terhadap sukses atau tidaknya program MLS Itulah enam uh, syarat uh, sukses program MLS Insya Allah kalau kita memenuhi syarat sukses tersebut Maka output dari program MLS itu akan tercapai Yaitu apa? Salam Sehat Langsing dan Awet Muda Apabila 6 syarat sukses program MILS itu dijalankan dengan baik Maka output dari program MILS itu Insya Allah akan tercapai dengan baik Stay relevan, stay ketosis, and stay healthy Salam pejuang MILS Wilayah itu, Ovi. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.